Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini kita akan berbagi sedikit ilmu ya teman-teman Bagaimana caranya memperbaiki bola lampu LED yang sudah putus atau tidak menyala lagi Nah ini seperti ini Ini bola lampu yang sudah tidak bisa menyala lagi Oke langsung aja kita tes ini hidup ya, teman-teman. Ini mati, ini hidup. Dan disini kita akan tes lampunya. Hmm. Tidak menyala, teman-teman. kalau kita tes pakai bola lampu yang masih hidup. Nah. Oke. Okay. Jadi ini sudah tidak menyala lagi dan akan kita perbaiki. Langsung aja kita buka. ini teman-teman jadi di antara lampu ini jika ada yang putus salah satunya dia tidak akan bisa menyala dia namanya sistem paralel paralel di sini akan kita tes bagian mana yang tidak bisa menyala lagi kita di disini menggunakan alat yang sederhana ya teman-teman ya untuk mengecek bagian mana lampunya yang tidak bisa menyala lagi jadi sini sudah saya siapkan alat yang sederhana yaitu dari colokan HP atau charger HP yang sudah tidak terpakai lagi ini sudah kita modifikasi ya teman-teman untuk mengecek bagian mana yang tidak menyala jadi caranya kita tes satu persatu hidup ya teman-teman jadi jangan terlalu lama teman-teman ya nanti dia bisa putus asal sudah hidup berkedip saja berarti itu masih bagus teman-teman ya. Jadi hari ini sini harus kita tes satu persatu Kita cari bagian mana yang tidak bisa hidup. Itu yang nanti kita akan perbaiki. Oke teman-teman ya Jadi semua sudah kita tes satu persatu Dan kita sudah menemukan Bagian mana yang tidak menyala Nah bagian ini yang sudah tidak menyala lagi Jadi yang bagian tidak menyala bisa kita tandai ya teman-teman ya bagian tidak menyala dia itu ada titik hitamnya nah titik hitam seperti ini titik hitam kecil di tengahnya jadi itu bisa kita tandai bahwasannya itu sudah tidak bisa menyala lagi dan sini kita akan membaiki bagian yang ini bagaimana caranya? Kita menggunakan alat yang sederhana lagi, teman-teman. Jadi kita di sini menggunakan sebuah mancis. Jadi langsung aja kita ganti caranya kita bakar dari bawah. Rupanya, teman-teman, ya, jadi ini bagian yang sudah tidak menyala. Waduh, sudah coplok, yang nah, tidak menyala lagi, dan akan kita ganti. Jadi di sini sudah kita siapkan juga teman-teman ya. Ini pula lampu yang sudah rusak juga. Jadi sebagian sudah dilepas. Di sini pun kita tes mana ya sebagus teman-teman untuk kita pindahkan Jadi, kita periksa juga seperti tadi, ya, teman-teman. Ya, kita lihat aja di sini mana yang masih agak bagus. Jadi ini bisa kita ambil. Tadi cahayanya agak cas dia bis, sedikit. Nah, dia sudah terlepas. panas ya, teman-teman. Jadi dia seperti ini, teman-teman yang kita pasang. Di sini. Jadi di sini bisa kita lihat atau kita tandai dia itu ada yang panjang dan ada yang agak pendek, teman-teman ya. Jadi kita ikuti saja yang seperti yang lainnya kemana arah yang panjangnya dan kemana arah yang pendeknya dipaskan pelan-pelan kalau sudah pas kita langsung kita bakar lagi kita tunggu sebentar supaya dia agak keras ya teman-teman ya. supaya dia bisa lengket nah oke ini sudah selesai langsung kita tes teman-teman Nah, akhirnya dia menyala lagi teman-teman ya begitulah caranya teman-teman ya cara memperbaiki lampu led yang sudah putus atau sudah tidak menyala lagi oke terima kasih ya teman-teman ya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe like dan komen ya teman-teman ya